ini kita sedang check masukkan ayam ke kandang brooding ini tapi ayamnya agak kebingungan sedikit usahakan ayam bisa langsung merapat biar nggak kebingungan terus dikasih air gula air gula tujuannya buat Mengembalikan stamina Ayam Seperti itu okay. <tuh> Ini Misalkan rata Hmm Dulinya. ini, tengah, belas, ini belas, belas, belas. minumnya usahakan rata terus nanti kandangnya ditutup untuk awal gak dikasih pakan dulu sekitar 30 menit jadi cuma dikasih minum selama 30 menit jadi 30 menit Kasih minum aja air gula Setelah itu baru dikasih Pakan Pakannya nanti ditebar uh, Di atasnya Koran Ini tadi hmm. ditaburi pakan sedikit hmm. Biar ayamnya juga merata Bergerak gitu jadi, biar rata, enggak ngumpul jadi satu. Ini kondisi dalam kandang nanti. Nah, itu ayamnya sudah mulai mau minum. Tadi agak kedinginan, soalnya ditaruh luar tadi, jadi masih penyesuaian. Ini dikasih lima lampu Kita coba lima lampu kalau Terlalu panas atau malah kurang panas Besok kita evaluasi Oke setelah kita tadi setengah jam sampai satu jam kita tinggal Tadi sudah dikasih pakan di atas koran Di atas sudah koran habis. sudah habis jadi dia sudah tahu pakannya itu sudah belajar. Selanjutnya ini dikasih pakan terus saya taruh baki di atas baki. Kenapa kalau saya nggak pakai tempat pakan yang merah itu? Karena biar luas. Jadi biar merata nanti. Jadi saya taruh baki. Ini untuk 200 ekor saya kasih dua baki. Nah ini. ini yang satunya Posisinya tadi airnya juga sudah berkurang banyak eh? oh, Oke okay, okay. okay. Nanti kita tinggal Terus kita cek besok pagi Ini tadi posisi uh, ayam sudah menyebar karena panasnya sudah merata. Ini atasnya ditutup full. Nah, atasnya ditutup full kayak gini nanti. Besok lebih jelasnya besok pagi saya video. Terima kasih.